Blackpink jadi artis K-pop pertama yang jadi headliner Coachella 2023. Jajaran pengisi acara Coachella 2023 telah diumumkan, dan Blackpink jadi salah satu headliner alias bintang utama. Dalam pengumuman yang disampaikan via media sosial festival musik kondang ini pada Rabu, 11 Januari 2023, Lisa dan kawan-kawan menjadi headliner bersama Bad Bunny dan Frank Ocean. Dilansir dari Sumpi, Idol dari YG Entertainment ini adalah artis Korea Selatan pertama yang mengisi headline acara musik ini. Ini adalah ajang comeback Blackpink di Coachella. Coachella tahun ini akan digelar setiap Jumat, Sabtu, Minggu pada 14 hingga 23 April 2023. Bad Bunny tampil Saban Jumat atau 14 dan 21 April sementara Blackpink kebagian jadwal pada hari Sabtu, 15 dan 22 April. Sementara Frank Ocean akan memanaskan panggung Coachella hari Minggu. 16 dan 23 April 2023. Selain ketiga artis headliners, Coachella juga kebanjiran artis kondang yang akan tampil. Beberapa di antaranya adalah Gorillas, Rosalia, Borg, Kali Ucis, Charlie XCX, Idris Elba, Labrin, dan lainnya. Coachella, yang punya nama lengkap The Coachella Valley Music and Arts Festival, adalah perhelatan tahunan yang sudah berjalan dua dekade lebih. Festival musik dan seni ini digelar pertama kali pada 1999, menampilkan artis ternama dari beragam genre musik. Sejumlah musisi kondang pernah tampil sebagai headliner seperti Ragi Against the Machine, Coldplay, Oasis, Tecure, Paul McCartney, Radiohead, Lady Gaga, dan masih banyak lagi.